Dona, Profil kiper muda Andreas Jungda kelahiran Singapura asa debut di tim utama Ketika Gianluigi Donnarumma memilih pergi dari San Siro saat itu juga AC Milan langsung memutuskan mencari pemain pengganti di lini kiper Rossoneri. Di jajaran kiper AC Milan diketahui telah diperkuat Alessandro Pizarin, Ciprianto Tarusan dan memboyong Mike Magnen. Namun Stefano Pioli kemudian mempromosikan satu nama penjaga gawang muda ke tim senior. Sosok pemain asal Denmark tersebut tergolong masih muda. Dengan usia yang baru menginjak 19 tahun Dan jarang terendus oleh kacamata media Pemain tersebut adalah Andreas Christopher Jungda Dan bukan tanpa dasar AC Milan untuk segera mempromosikannya ke sekuat utama Rossoneri. Punya tinggi badan 194 cm Dan insting di bawah mistar yang teruji Menjadi magnet tersendiri bagi AC Milan diproyeksikan sosok Andres Jungdal punya kans sebagai kiper masa depan AC 9 Adalah Kouprey Kada yang menemukan bakatnya dan mengajaknya ke Milanello pada Februari 2019. Promosinya Jungdal ke tim utama AC 9 memang sempat menimbulkan polemik pasalnya kiper kedua AC Milan, Ciprian Tatarusanu sudah memiliki kompetitor utama yakni Alessandro Pli jari. Pli jari bahkan sempat digadang-gadang akan menjadi pesaing utama Mike main Magnan seperti yang diutarakan oleh Stefano Pioli mengenai persaingan untuk memperbutkan satu tempat di bawah Mister Gawang AC Milan. Pli jari cukup dijanjikan segala pujian datang untuknya ketika membela Italia di Piala Dunia U20 dan menjadi salah satu sosok yang dekat dengan Donnarumma. Ia juga merupakan jebolan akademi dan sudah bergabung sejak usia 13 tahun, tetapi rencana berubah. Dicari dipinjamkan ke Regina dalam durasi dua musim, membuat satu tempat di posisi kiper ketiga AS9 kosong. Menariknya Jungdal kemudian masuk menjadi penjaga gawang ketiga ac 9 dan telah berlatih bersama tim utama dalam empat pekan terakhir. Sejak laga melawan Lazio, Andreas Jungdal sudah masuk dalam daftar pemain cadangan AC Milan dan kemungkinan akan diturunkan di ajang Coppa Italia. Sejatinya, menarik melihat latar belakang dari Andreas Jungdal, kiper kelahiran Singapura ini memang diberkahi dengan tinggi badan yang mumpuni. Sebagai seorang penjaga gawang, dia juga punya refleks luar biasa di bawah Mister Gawang. Saya suka bermain dengan kaki saya. Saya harus meningkatkan penyelamatan tinggi dan rendah dan saya suka mencobanya. Saya ingin berperan bagi tim Ujar Jungdal. Dan ambisi Jungdal masih belum berhenti. Ia berharap segera mencatatkan debut bersama AC Milan di San Siro. Anda mendengar sejauh klub ini. Anda akan mendengar kisah para pemain yang datang ke sini. Beberapa yang terbaik di dunia. Menjadi bagian dari kelompok besar itu sangat menyenangkan. Impiannya adalah bermain di San Siro. Di depan banyak penggemar, kami berharap itu bisa menjadi kenyataan ujar jumlah. Skenario Rossoneri ke babak 16 besar Liga Champion tampak mustahil, tapi bisa terjadi. Kalah tiga kali beruntun di 3 laga pas segeruk tak berarti membuat peluang AC9 melangkah ke babak 6 besar Liga Champions langsung tertutup. AC9 masih berpeluang lolos meski peluangnya kecil dan nyaris mustahil. Pun peluang AC9 untuk tetap bertarung di Liga Champions belum tertutup. Pasukan Stefano Pioli menderita kekalahan 1-0 melawan Porto. Harapan mereka untuk lolos dari penyisihan grup masih ada meski misinya hampir mustahil. Raksasa Serie A menjamu Porto pada 3 November sebelum bertandang ke Markas Atletico Madrid 24 November. Pertandingan penyisihan grup terakhir dijadwalkan pada 12 Desember melawan Liverpool di San Siro. AC 9 harus menang dua pertandingan berikutnya melawan Porto dan Atletico Madrid. Namun nasib masih bergantung dengan Liverpool mengalahkan tim Portugal dari Spanyol itu sebelum pertemuan terakhir di penyisihan grup. Pada saat itu hasil imbang sudah cukup untuk dilalui jika Atletico Madrid dan Porto seri. Sedangkan jika salah satu dari kedua belah pihak menang, itu akan menjadi selisih gol. Tentu saja hal ini akan sulit terjadi. AC Milan telah kehilangan tiga pertandingan dengan kekalahan. Sepanjang sejarah, hanya Atalanta dan Newcastle yang lolos ke babak enam besar setelah tiga kekalahan di pertandingan pertama. Stefano Pioli akan mengevaluasi kekurangan permainan AC Milan hingga bisa bangkit.